Doa Katolik mohon berkat untuk membuka usaha baru. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yang Maha Agung, Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan untuk kami, sehingga dapat memulai usaha ini dengan lancar. Kami memohon kepadamu, berkati setiap langkah kami, sehingga usaha ini dapat berkembang semakin baik. Mohon limpahkanlah segala berkatmu untuk kami dan para pekerja agar dapat bekerja dengan maksimal, serta tolonglah kami bila nantinya kami menemukan kendala. Atau masalah yang mempersulit. Tuhan, mudah-mudahan semua pergumulan yang kami panjatkan kali ini dapat terjadi seturut kehendak-Mu. Melalui perantaran Putramu dan Roh Kudus, kami memanjatkan doa-doa ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga,